Pada masa ini, guru sedang diuji Dicaci oleh pandemi Dihantam oleh ironi Ini bukan lagi ilusi Bak Gunung Karang Wabah ini harus kita terjang Ini mengubah semua Siswa tak lagi akrab dengan meja Hingga guru yang mulai mencari jalan keluarnya Jadi pada materi itu Seribu satu cara dicoba dengan segala adanya. Tatap muka mulai sirna, daring jadi solusi hingga guru harus melek IT agar siswa tetap memahami Namun. nya boleh di dan motor pak. Oh yuk iya, monggo. Oh, lihat ibu peti sedang bersusah hati air matanya. harus bisa saling memahami saling mengerti dan saling berbagi karena semua